Yang duduk sambil diskusi Untukmu yang biasa bersafari Di sana Di gedung DPR Wakil rakyat kumpulan orang hebat Bukan kumpulan Safarimu kami titipkan Masa depan kami dan negeri ini Dari Sabang sampai Merauke Saudara dipilih bukan di Lodre Meski kami tak kenal siapa Saudara kami tak sudah Farah Sambil diskusi Untukmu yang biasa bersafari